Kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang aneh banget. Belakangan ini video ini mendadak viral di TikTok dan udah ditonton hampir 15 juta kali. So ada seorang cewek yang lagi duduk sendirian di ruang tamunya. Dan setelah beberapa waktu, doi itu baru sadar kalau ternyata doi itu nggak sendirian. Perhatiin video yang ini baik-baik. Oke, okay, so Am I tripping or Okay, so the noise is my turtle and I'm home alone, right? But the reflection shows like that's me. Kelihatan jelas ya kalau di pantulan layar TV ada seseorang yang duduk di samping cewek ini dan Doi itu gak sendirian. Padahal beberapa detik sebelumnya pas Doi nge-pending-pending kamera HP nya disitu kelihatan jelas banget kalau Doi ini duduk sendirian dan sama sekali gak ada orang di sampingnya. Sosok-sosok bayangan berwarna hitam yang ada di pantulan TV itu siapa? Dan kalau itu benda, benda apa? Karena gue sendiri udah bandingin side by side ya Jelas-jelas di samping kiri doi Beberapa detik sebelumnya tuh sama sekali gak ada orang loh So nggak sedikit yang percaya kalau sosok berwarna hitam di pantulan layar TV itu Adalah sebuah penampakan Tapi ada sebuah teori lain nih yang menarik buat kita bahas Bisa jadi warna hitam di layar TV itu Adalah bagian dari screen TV ini yang sedang rusak Makanya bisa muncul warna hitam kayak gitu Paham gak maksud gue? So gimana nih menurut kalian? Video ini berasal dari sebuah kamera CCTV yang dipasang di ruang keluarga seorang tiktokers dari Filipina. Suatu malam, abis makan, Do itu pengen nimbang berat badannya. Nah, di depan timbangan badan itu, ada sebuah cermin besar. Perhatikan baik-baik. <tik> 어. 아이들이랑 같이 가고 싶은데 어디가 좋은지. 10분 kalau kalian perhatikan baik-baik, pergerakan cewek ini dan refleksinya di pantulan cermin, itu nggak sinkron ya guys. Kayak out of timing gitu. Dimana orang aslinya itu bergerak, sedangkan di pantulan cermin itu objeknya diem aja. Yes, bisa aja yang tadi itu cuma masalah atau glitch yang mungkin masih ada hubungannya sama kompresi video di CCTV ini. Tapi nih guys, ternyata di ruangan yang sama itu masih ada satu kamera CCTV lagi. Meskipun kamera itu gak menghadap ke pantulan cermin cewek ini, tapi kamera CCTV ini berhasil ngerekam ekspresi saudara laki-lakinya pas cewek ini lagi nimbang berat badannya di depan cermin. Perhatikan baik-baik. Ternyata saudara laki-laki cewek ini juga notice kalau refleksi pantulan bayangan cewek ini di depan cermin itu aneh banget. Pas ditanya, Doi bilang kalau Doi itu lihat pakai mata kepalanya sendiri di mana bayangan cewek ini tuh gak sinkron sama gerakan aslinya. Makanya pas kaget, Doi itu gak jadi minum dan manggil saudaranya. Nah sumpah ini aneh banget ya, gimana ceritanya ada orang yang lagi ngaca terus gerakannya di kaca itu nggak sinkron guys. Beneran ini kayak di film men. Dan gue yakin banget ya, kalau video kayak ginian itu bukan video editan. Lihat aja ekspresi muka mereka berdua, itu kelihatan natural banget dan sama sekali nggak kayak dibuat-buat. So, apakah fenomena ini ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat paranormal? Atau cuma masalah teknis doang? Gimana menurut kalian? So, video yang ketiga ini masih mirip banget fenomenanya dengan video yang pertama tadi. Ada seorang cewek yang lagi asik rebahan di kamarnya Dan iseng ngerekam video selfie Awalnya Doi itu gak sadar kalau ada yang aneh di video itu Sampai Doi ngepost video itu di IG storynya Dan teman-temannya pada nanyain itu di belakang lu siapa Nah cewek ini langsung bingung dong Yang dimaksud itu siapa Karena Doi yakin banget kalau di kamarnya Doi itu lagi sendirian Sekarang perhatiin video yang ini baik-baik di awal video pas Doi lagi nyalain kamera selfie kalian bisa lihat ya di jendela belakang kamarnya itu kosong dan sama sekali gak ada apa-apa tapi pas kameranya di flip ke kamera belakang di pantulan layar TV jelas banget kelihatan kalau di situ ada sebuah bayangan besar berwarna hitam yang berdiri di jendela cewek ini sama sekali nggak sadar pas ngevideoin makanya sama sekali nggak ada reaksi pas sosok itu muncul bahkan kalau kalian perhatiin di detik-detik terakhir video itu sosok berwarna hitam yang tadi itu bergerak guys dan sampai sekarang pun setelah videonya viral dan dipost di internet Cewek ini masih belum mendapetin jawaban sosok berwarna hitam yang tadi itu apaan? Hotel Menger, hotel Menger adalah sebuah hotel yang udah nggak asing lagi sama ghost hunter-ghost hunter di Amerika. Banyak juga tamu-tamu yang pernah menginap di Hotel Menger ini yang cerita banyak mengalami fenomena paranormal. Mulai dari benda yang bergerak sendiri, ngelihat bayangan hitam, sampai beberapa yang mengalami fenomena poltergeist. Nah suatu hari ada seorang cewek yang pas nginep di Hotel Menger ini, Doi itu banyak ngambil foto-foto gedung ini karena ngerasa arsitektur Hotel Menger ini keren banget. Tapi pas Doi udah pulang dan lihat-lihat lagi foto yang udah Doi jepret, Doi baru sadar kalau ada sesuatu yang aneh di hasil fotonya. Doi sempat ngefoto areal hallway dari Hotel Menger ini. Dan di situ kelihatan ada dua orang cewek yang sedang berdiri di depan cermin. Yang satu sedang membelakangi, dan yang satu lagi berdiri menghadap ke cermin. Kelihatannya tuh kayak baik-baik aja ya, sama sekali nggak kelihatan ada yang aneh. Tapi pas di zoom ke arah cermin itu, refleksi pantulan wajah cewek yang menghadap ke cermin itu aneh banget, sumpah. Sama sekali nggak mirip kayak orang normal. Selain itu, bahkan rambutnya aja itu beda banget, guys. Cewek yang berdiri menghadap ke cermin itu rambutnya dikuncir ke atas Sedangkan di pantulan cermin itu rambutnya terurai ke bawah Setelah foto ini viral, banyak yang ngira kalau foto ini adalah foto editan Karena coba deh kalian perhatiin Refleksi pantulan cermin itu gak sama dengan objek yang ada di depannya Di depan cermin itu tuh gak ada cermin lagi guys Cuman tiang aja dengan ukuran yang sangat besar Tapi di pantulan cermin itu kalau kalian perhatiin itu ada cermin lagi dari sini banyak yang nyimpulin kalau foto ini adalah foto editan. Tapi, setelah gue lihat-lihat videonya baik-baik, gue justru ngerasa kayaknya foto ini bukan foto editan nih guys. Karena kalau kalian perhatiin, sudut pengambilan gambarnya itu memang miring ya. Nggak persis ada di depannya. Otomatis pantulan refleksi yang ada di cermin itu, yang tertangkap juga miring. Yang bisa jadi objeknya itu nggak ikut terfoto di foto ini. Jadi keanehan di foto ini tuh bukan karena diedit, tapi karena emang sudut pandang pengambilan fotonya itu agak miring, guys. Paham kan maksud gue? Perhatiin deh, apalagi foto ini kan diambil pakai kamera ultra wide Jadi kalau kalian perhatiin baik-baik, di bagian pinggir fotonya itu bakalan terjadi distorsi. Dan kalau gue zoom, distorsi objeknya itu bener-bener ngeblend sama fotonya. Bahkan termasuk juga sosok yang ada di pantulan cermin itu. Itulah yang bikin gue yakin kalau foto ini bukan foto editan. Tapi masalah muka aneh cewek yang ada di pantulan cermin itu, jujur gue sama sekali nggak tahu guys, kenapa fotonya bisa jadi seperti itu. Apakah bener kalau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Atau jangan-jangan cuman ilusi optik aja? FYP. Nah di video yang terakhir ini, gue pengen ngebahas tentang sebuah video yang lagi rame belakangan ini. So, ada seorang tiktokers yang baru aja pindah rumah ke negara bagian Pennsylvania. Dan di situ Doi nemuin ada sebuah rumah yang disewain murah dan luas. Tapi rumahnya itu udah jadul banget ya, karena dibangun dari abad 18. So, usia rumahnya aja udah ratusan tahun. Pastinya udah banyak banget kejadian yang pernah terjadi di dalam rumah itu. Awalnya sih semuanya itu baik-baik aja. Tapi tiba-tiba belakangan ini, Doi itu mulai banyak ngalamin kejadian aneh mulai dari ngedenger suara-suara benda, binatang peliharaannya yang ketakutan, sampai penampakan bayangan hitam kayak gini. The last two nights have been f**king awful, I'm gonna just update you guys really quickly. Um, I'm in the barn house right now, I'm here alone, I'm hearing constantly. Last night I watched like a bald man walk out of the f**king pond. I'll show you where it is. It's, it was insane. This is what I keep hearing, and I'm home alone. Hello? Can you stop? The out! Oh my God, that's creepy. This clock hand scared the out of me. Here with me, like whatsoever. Hello. Like I don't know. And my reflection is creeping out. Jesus Christ! Jesus Christ! You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. That's just my hair, okay. Hold on, I need to watch this. Guys, I wanted to show you the pond, but please tell me you see that. There's something, it looks like the old man is coming out, I swear to God, what the fuck was that? Jesus, and there's a light on the God garage. This is so creepy. Hmm. Oh my God, it's okay. It's okay. Holy Oke, okay, let's go Ada sebuah bayangan hitam yang tiba-tiba nongol di belakang tiktokers ini Dan terekam di pantulan layar TV Otomatis Do ini langsung kaget, puter balik dan arahin kameranya dengan cepat banget Tapi kalian bisa lihat sendiri ya, di belakangnya itu sama sekali gak ada orang Gak ada benda apapun yang sekiranya bisa nimbulin bayangan hitam yang tiba-tiba muncul dari belakang cewek ini Sedangkan di video yang lain, pas cewek ini lagi ngerekam ke arah jendela dapur, tiba-tiba di pantulan kaca jendela dapur itu, terekam ada sosok bayangan berwarna hitam yang lewat persis di belakang cewek ini. Doi coba buat kejar sosok itu, tapi sama sekali gak ada orang di lorong. Dan juga ada beberapa suara yang bikin kucingnya jadi lari ketakutan. Keanehan-keanehan di rumah tiktokers ini masih terus berlanjut sampai sekarang, dan gak jarang juga yang ngalamin itu adalah anggota keluarganya yang lain.